benteng iman terakhir benteng iman terakhir di akhir zaman sudah tidak diharapkan lagi di negara tertentu. Kalau sebelumnya masih ada ya. Sebelumnya dua yang di dalamnya ada tanah suci kita, Mekah Madinah. Sebelumnya itulah benteng terakhir untuk Islam di akhir zaman. Di mana di sana masih dijalankan Islam. Kapan itu? Dulu. Sebelum 2017 masih. Tapi hari ini kebanggaan kita itu sudah runtuh. Khususnya sejak Muhammad bin Salman melakukan kudeta terhadap pangeran Nayef sebagai putra mahkota resmi yang diangkat oleh Raja Salman dikudeta oleh Muhammad bin Salman sejak beliau menegang takut sebagai Putra mahkota kerajaan Arab Saudi sejak itu terjadi keanehan yang luar biasa dia membalikkan Arab Saudi sebagai negeri bersyariat sebagai negeri agama sebagai lambang Islam dunia dibalikannya 180 derajat menjadi negeri liberal ya, menjadi negeri yang sekuler, kapitalis di mana puncaknya tanggal 24 April 2021, beliau menyatakan Tan tanpa ragu, tanpa malu, menolak semua hadis hadis Sohei. ini dinyatakan di depan televisi saju wancarai, artinya kalau hadis hadis sohek seluruhnya ditolak, maka syariat islam berarti dihapuskannya sebab basis syariat Islam lebih dari 95% berdalilkan hadis-hadis sahih so saat dia menolak semua hadis sahih berarti dia menolak syariat Islam sejak itu jangan heran sampai hari ini Arab Saudi makin mabuk dan makin hilang jangan heran bila pesta pora gila-gilaan ala Eropa ala Barat dibuat di sana jangan heran setiap ada acara apapun menghadirkan konser-konser musik raksasa mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita setengah gila dari berbagai negara setengah telanjang dan bahkan ada yang telanjang jangan heran kalau hari ini dibuat di Arab Saudi dan dua bulan yang lalu saya yakin kita semua mengikuti berita ya dua bulan yang lalu Muhammad bin Salman dengan begitu sombong dan angkuh di hadapan seluruh wartawan disebut di hadapan seluruh utusan-utusan negeri-negeri negara-negara teluk dan saat timur tengah dia berkata saya memastikan 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab akan menjadi Eropa yang baru ya menjadi Eropa yang baru maknanya apa maknanya semua yang ada di Eropa akan ada di Arab Semua jenis perjudian, semua jenis kasino, semua jenis perzinahan Semua jenis apa-apa yang ada maksiat, mungkarat di Eropa akan ada di Arab Dia sebutkan negara Arab itu satu persatu, termasuk Arab Saudi Maka kalau muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan Maka sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman sekarang negeri ya sudah runtuh Arab Saudi ini yang dikatakan nabi benar-benar nanti di zaman kalian akan menekor saya cahaya orang-orang yang memiliki dan kalian. sejengkal demi sejengkal kalian ikuti sehasta demi sehasta kalian ikuti sampai-sampai mereka melakukan yang paling tidak masuk akal kalian tetap mengikuti mereka dan hari ini di Mekah ketangkep laki-laki-laki-laki kawin sejenis di Mekah di Mekah, di Madinah sudah digelar konser musik yang menghadirkan, menghadirkan kaum musyrikin, kaum kafirin, dan ya. orang-orang yang haram masuk ke tanah haram. Mereka perbolehkan saudara-saudariku yang kami muliakan sebagai benteng atas nama negeri Islam. Sudah tak ada lagi, maka Nabi bersabda: "Al-Imanu, misyam." Di Iman di akhir zaman hanya terjaga di satu wilayah saja. Di akhir zaman, yaitu di Syam. Syam itu di mana? Palestina. Ini pusat Syam itu adalah Palestina. Pusat Palestina itu di mana? Baik-baik. Ini pusatnya ketika seluruh iman sudah rontok persatu-persatu di negeri-negeri Islam yang masih menjalankan iman yang masih mempertahankan iman yang masih menjalankan Islam yang masih mempertahankan Islam pada saat itu hanyalah syam maka kata Rasulullah dalam hadis sohei imam muslim ya saat Rasulullah ketika Abdullah ibnu Rawahah bertanya kepada Rasulullah ya Rasul di akhir zaman kami harus pergi kemana saat iman sudah sulit untuk didapatkan di mana mana kemana kami harus pergi kemana kami harus ikrah apa jawaban Nabi alaika syam, alaika syam, wajib bagimu berangkat tinggallah di Syam jika kali Nabi mengulang. apa itu? Kalau sulit bagimu. Kalau tidak bisa bagimu ke negeri Syam. Fa'alaika diyamanika. Ber pergilah engkau ke negeri Yaman. Ya. Pergilah ke negeri Yaman. Jadi cuma dua negeri ini di akhir zaman yang iman masih terjaga. Saya kaget Bapak Ibu. Hari kondisi hari ini. Saya dulu lama di Mesir Alhamdulillah Saya sudah melanglang buana di negeri-negeri negara-negara Arab Alhamdulillah Tetapi Bila sebelumnya Sudan masih diharapkan sebagai negeri Yang menjalankan Islam dengan baik Hari ini Sudan pun sudah rontok Bila sebelumnya Surya Kita harapkan sebagai negerinya para ulama, negeri lahirnya para ahli ilmu yang Rabbaniyin, Surya pun hari ini sudah rontok. Sudan sudah rontok, Surya sudah rontok, Mesir udah lama rontok. Sudah lama. Mesir sudah tidak lagi bisa diharapkan menjadi kiblat iman. Ternyata, Dua daerah yang disebutkan Nabi sampai hari ini luar biasa, lambang keimanan, mulai dari amal ibadah sampai kepada perjuangan, tetap eksis secara utuh dan total di dua negeri ini, di mana di Suriah, di Palestina, dan di Yaman. Diamannya bukan semuanya ya, tapi Yaman bagian sebelah timur. Inilah dia hal teramau. Di ada mukalla, di situ ada, mukallah, ada tarim, di sini para ulama masih eksis, di sini wanitanya mirip bidadari, bukan di segi kecantikannya ya, di segi adabnya dan akhlaknya Kita di luar kita tak akan temukan wanita-wanita yang buka wajah, kita tak akan temukan jangankan kemudian di kini ya, seperti tadi, wanita yang buka wajah saja tidak ditemukan di yaman, maka di pesantren kita ada dua orang Syekh dari yaman beliau berkata, silakan datanglah ke halaman kami di mukalla mukalla itu ibu kotanya provinsi Hadramaut. Silakan datang ke sana silahkan datang ke tarim silakan datang ke kota kota yang ada di provinsi Hadramaut. kalian tidak akan temukan wanita yang buka ada kalaupun ada, pasti orang luar banyak mahasiswi dari malaysia mahasiswi dari indonesia paling paling itu Ya, atau masih susu-susu dari negara-negara lainnya Tapi yang orang Yaman sendiri tidak Masih terjaga sekarang Oke, kita kembali ke para topik kita Jadi keimanan secara tempat Ini hanya ada dua negeri saat ini Arab Saudi sudah tidak Apalagi kata Rasulullah Di dalam hadis Sahih Muslim Hai Huda, Kau akan dengarkan nanti di Betul Maqdis Dikumandangkan berdirinya khilafah Islamnya di akhir zaman. Ini kabar besar ya. Kabar besar khilafah Islamnya itu ternyata dikumandangkan bukan di Jakarta. Bukan di Bogor. Bukan di Bandung. Bukan di Medan. Bukan di Surabaya. Bukan di Indonesia. Bukan di Malaysia. Bukan di Brunei Darussalam. Bukan di Arab Saudi. Ya? Bukan kumandang khilafah Islam yang nanti digaungkan dari Baitul Maqdis Palestina apa kata Rasulullah wa daibah, bila engkau dengarkan itu maka hijrahlah kau ke sana saat terjadi kumandang khilafah islamnya di Baitul Maqdis pada saat itu Madinah berdarah-darah Madinah al-Munawarah ya trik, hancur berdarah-darah terjadi pertumpahan darah, peperangan, kegaduhan, kekisruhan, kekacauan. Nah kalau Madinah saja begitu, maka lebih parah lagi. Kalau sekelas Arab Saudi saja begitu, maka Arab-Arab yang lain lebih parah lagi. Kalau Arab saja begitu, maka negeri Asia Tenggara kayak Indonesia akan lebih parah lagi. Di akhir zaman tidak terelakkan darah bertumpah-tumpah di mana-mana karena peperangan. Jadi, saudara-saudariku, saya melihat solusi masa depan di akhir zaman, dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Solusinya sesuatu yang kita tidak suka semua. Ternyata solusi akhir zaman itu adalah perang, dan kita tidak suka semua. Saudaraku, -saudara suka perang? Suka perang? Yang suka perang itu jiwanya bermasalah. Tidak ada yang suka perang. Justru Allah mengatakan nama Al-Quran diwajibkan bagi kamu berperang pada waktu-waktu tertentu dan perang itu kamu benci. Allah yang menciptakan kita mengatakan kita ini benci perang. Benar apa tidak? Atau salah Allah? Ada yang suka diantara kita perang? jangan-jangan hmm, nanti ada anak muda diantarik kapanlah perang indonesianya kapanlah perang, tadi gatal nih, gata nih tangan udah lama kali nyimpan dalam dadanya uhuh, kapanlah perang nih ulama-ulama kita ini baci-baci lama kali dia mengumumkan katanya tunggu komando, tunggu komando. entah kapan-kapan ini kan ada orang-orang yang subuh pendek maunya perang aja maaf saya katakan anda itu jangan berpikir secara egois Berpikirlah dengan cerdas dan bijaksana. Perang itu jangan diminta-minta, jangan dicari-cari. Bahkan jangan didoakan, ya Allah, perangkat cepat Indonesia ini. Jangan. Ya Allah, berfirman dalam Surah Al-Maidah, Alam <tik> lahum, anil, qital. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang semangat ingin perang, perang, perang, perang? Tidakkah engkau perhatikan kepada mereka? Jadi ada orang-orang macam ini ya, buktinya ada ayatnya. Terus apa kata Allah berikutnya? Katakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kamu, jangan sekarang, itu kan? Jangan sekarang. Wa wa Tugas kamu. Saat kamu sudah sulit menahan di dada rasa sakit hati. Saat kamu sudah tak lagi. Tugas kamu pada saat itu adalah komitmenlah sholat berjamaahnya di masjid. Jaga sholat berjamaah di masjid. Dan terus keluarkan impak. Rajinlah bersedekah. Teruslah berimpak, rajinlah bersedekah. Ketika hari haa terjadi. Ketika gaun jihad terbuka diumumkan oleh para ulama Rabbani Jid. ketika itu orang-orang yang selama ini menahan sesak di dadanya tapi setia menjaga sholat berjamaah di masjid, setia berifat dan bersedekah, untuk agama Allah, merekalah yang akan Allah beri kepercayaan untuk mampu menikul kewajiban jihad saat ini. Ya orang orang yang semangatnya, nantilah, saya sekarang sudah... Saya dan nggak percaya lagi ikut-ikutan. Sekarang saya tunggu kalau ada saya paling di Saya yakinkan orang ini ketika terbuka pintunya, dia yang paling awal lari dan ngajir. Karena energi akhir zaman itu adalah sholat berjamaah lima waktu. Dan musuh Islam tahu itu musuh Islam tahu salat berjamaah lima waktu di masjid adalah energi yang maha yang kalau umat ini terus menjaganya memeliharanya saat genderang perang dibunyikan mereka diberi energi yang tak terbatas untuk maju tampil di hadapan musuh mengalahkan musuh antara dia yang membunuh musuh atau musuh yang membunuhnya syahid orang-orang macam ini yang Allah kuatkan tapi kalau tidak andalkan semangat-semangat saja nah. Saya eh, cihat kalau sekarang lah hanya demo-demo aja yang ya yeah. hanya tapi tapi kejalanan untuk apa? Menunggu-tunggu ulama tak kapan-kapan. udahlah saya sekarang sembuhkan diri saya dulu. Orang macam ini saat datang panggilan percayalah dia yang akan pertama sekali pingsan, kencing di celana, atau pura-pura pingsan, atau ngacir duluan. Karena minta Allah gitu, Pak tibis kamu wajib tetap pertahankan sholat berjamaah di masjid. Ini laki-laki, gimana -laki. wanita mau ke masjid? Mau ke masjid? Berjamaah? Silakan, kan enggak dilarang. Bagi wanita yang pengen ke masjid berjamaah, silakan. Allah di kamu tak boleh larang ibu-ibu yang pengen meramikan masjid sholat berjamaah di masjid dilakukan gak dilarang. Walakin dalam hadis ubaidin kaab kata rasulullah walakin khairul Tapi kalau mereka mau sholat on time di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada mereka sholat berjamaah ke masjid. Itu dua-duanya bagus. Yang gak bagus yang gak sholat. Ya yang penting on time itu sholat berjamaah. jadi kerjaan kami sekarang apa Bu ya kerjaan kami apa sekarang apakah kami masih terus berdakwah dengan para ulama apakah kami akan terus turun ke lapangan apakah apakah kalau ada ajakannya kalau ada seruannya turun apakah kami akan terus bergerak dalam suasana politik yang makin carut marut ini kalau ada seruannya ada ajakannya dari para ulama lanjut, jangan sampai kita mengatakan, saya maunya nanti kalau udah ajakan perang, baru saya akan tampil, betul. Setelah itu sami'na wa'ata'na tetap di nomor satukan. Kalau para ulama mengatakan, mari kita terjun lagi ke kancah politik ya, walaupun sifatnya temporal sami'na wa'ata'na kita tidak dituntut untuk melihat hasil dan mendapatkan hasil. Dan Allah tidak tanya itu nanti pada kita di hari kiamat. Apa hasilnya kamu? Sudah berhasil nggak? Allah nggak tanya tapi Allah tanya kamu sudah buat belum kamu sudah ikut apa tidak kamu bersama dalam perjuangan apa tidak itu yang Allah tanya tetapi sebelum benderang perang dibunyikan maka solatlah berjamaah lima waktu apalagi kata Rasulullah Shallallahu salam siapa yang menjaga solat berjamaah lima waktu subuh zuhur asar maghrib Isya, dia jaga berjamaah di masjid dan dia tidak pernah luput dari takbiratul ikhram bersama imam selama 40 hari, 40 malam dia jaga anak putus-putus Allah jamin dia selamat dari dua perkara yang menakutkan satu, Allah jamin dia akan selamat dari sifat munafik sampai dia meninggal dunia dua, Allah jamin dia selamat satu detik pun telapak kakinya takkan Allah izinkan menginjak api neraka nanti pada hari kiamat Hah? dua jaminan Allah kata Rasul Allah jamin dia tidak akan menjadi munafik sampai dia mati Allah jamin dia tidak akan pernah merasakan masuk neraka Allah satu detik syaratnya, jaga sholat berjamaah lima waktu di masjid jangan ketinggalan takbiratul ihram Bersama I, imam Itu saja Bapak